Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tiara dari kelas 11 S3. Saya ditugaskan oleh Bapak Piki Ronald pelajaran ekonomi. Saya di sini akan menjelaskan empat materi tentang perpajakan, pengertian pajak, jenis pajak, fungsi pajak, manfaat pajak. Pajak adalah penerimaan negara yang paling besar sehingga pajak memerlukan perhatian khusus oleh pemerintah. Jenis pajak terbagi menjadi 5, 1 pajak penghasilan, 2 pajak pertambahan nilai, 3 pajak, pajak penjualan atas barang mewah, 4 biar materai, 5 bumi dan bangunan. Fungsi, fungsi terbagi menjadi 4, fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, fungsi distribusi. Fungsi anggaran adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Fungsi mengatur mengatur mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Fungsi stabilitas pemerintahan memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas fungsi distribusi fungsi distribusi adalah pajak yang sudah dipungut oleh negara akan, digun, akan digunakan untuk membiayai membiayai semua kepentingan umum manfaat pajak 1. membiayai pengeluaran negara dua membiayai pengeluaran produktif tiga pertahanan dan keamanan seperti senjata, bangunan dan gaji-gaji. Dan gaji-gajinya. Mungkin hanya inilah yang saya sampaikan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.